Itu Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok, pemirsa Dan kami saat ini ada di Pulau Sumbawa. Kelihatan jelas ya.